Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah Sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Ke kabar pertama para sahabat kita lihat aja Ada momen spesial banget nih dari idola kita Yang sedang duduk manis manja. Kira-kira ada yang tahu gak nih persahabat ya Di dalam lagi duduk manis di acara apa nih Terlihat sangat cantik banget ya hidalah kita ini yang sangat membanggakan Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia Amin Dan tentu momen tersebut diunggah harus di post kembali oleh akun Lesti Pilar Underscore Leslar Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat leslar Yakni dari akun imas7319 Mengatakan acara Ami Award kayaknya dede dapat wiala yang dua sama Vildan tuh semoga Ami tahun ini dede hadir kata Ahadut Alia. Wow tepat banget persahabat ya Dede Alasti sedang duduk manis manja. Ini di acara Ami Award persahabat ya mudah-mudahan di acara Ami Award tahun ini Dede Alasti bisa masuk nominasi dan bisa mendapatkan penghargaan mudah-mudahan persahabat yang selalu kita support selalu kita doakan yang terbaik selalu untuk idola kesayangan kita selanjutnya di sini kita juga mendapatkan info dari ANTV yang mengabarkan, yang menginfokan bahwa jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tentunya tidak menyaksikan selalu acara sinetron jodoh wasiat bapak-bapak kedua yang tayang setiap hari di ANTV persahabat jam 9 malam kita wajib dukung, kita wajib support yang terbaik untuk kita Kita mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran. Amin. Dan berikutnya, kita lihat juga persahabat. Di sini ada sebuah kabar yang membanggakan juga nih. Lesti dan Bilar ini alhamdulillah mempunyai fans-fans yang sangat luar biasa. Salah satunya l2w.id. Ini adalah fan yang sangat membanggakan yang selalu mendapatkan penghargaan dengan menorehkan sebuah prestasi yang mana salah satunya selalu menebarkan kebaikan persahabat ya kita patut bangga kita juga patut bersyukur kita tentunya menjadi bagian dari Leslar Lovers dan di akun l2w.id ini ada info bahagia juga untuk kita semua bahwa bakal ada event karaoke special juks persahabat ya 6 Anniversary ini Room Vendung, Lesti dan Rizky Bilar. Untuk Room Lesti ini akan dihadirkan tanggal 16 Oktober 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Room Rizky Bilar ini akan dihadirkan tanggal 17 Oktober 2021 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Tuh harus daftarkan diri kamu segera bersahabat ya. Tentunya caranya ada di akun Instagram l2w.id. Yb. Ya Mudah-mudahan fans-fans sejati selalu kompak dan selalu solid mendukung dan selalu mensupport garda terdepan dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat. Di sini ada sebuah unggahan spesial yang luar biasa ketika kakak Bilar mengunggah di IGs pribadinya. Postingan foto super luar biasa Ini adalah sosok inspirasi untuk banyak orang Dan kita lihat di postingan ini Kakak Mila menuliskan sebuah kalimat Teruntuk kalian yang sudah mensupport saya dan Lesti Sampai sejauh ini, kalian luar biasa Tiada balasan kebaikan, melainkan kebaikan pula Wow, masih ingat story ini persahabat ya? Gak tahu kenapa nih Waktu Papa Billar bikin story ini terharu banget Masya Allah Itu yang diungkapkan oleh Leslar Larned Lovers Tuh. <tuh> Ini story udah lama banget persahabat ya Mudah-mudahan tentunya idola kita selalu diberikan kesehatan Dalam postingan tersebut juga Banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Anies underscore Agustina delapan Baju ini yang dipakai waktu konser Lida X Bismillah Cinta ada ungu juga kan katanya tuh, <tuh> kata Anis Agustina persahabatia ya. mudah-mudahan saja kita semua tetap kompak dan selalu solid selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita. Berikutnya persahabat kita lihat juga ini ada sebuah info yang kita dapatkan ketika sebagian dari tim Lesler Entertainment sudah meluncur persahabatia. Ya ke kota Malang ya dan tentu kita mendapatkan info bahwa besok itu Lesti dan Rizky Bilar serta ayah kejora dan Papa Daniel ini OTW ke Malang mau syuting CL persahabat ya di sini ada sebuah kalimat komentar info juga untuk kita semua dari lestari dan Lesa lovers sayang mimin Besok Deni Lesti Biller Ayah Kejora dan Pap Dance mau ke Malang, mau syuting CAL di Malang. Saya dikasih tahu sama Ayah Kejora katanya tuh, "Wow, sudah fix banget persahabat ya OTW Malang. Tentu OTW Malang. Mereka akan syuting Cinta Abadi Leslar, sahabat ya. Mudah-mudahan saja semuanya dilancarkan, semuanya dipermudah. Amin. Ya rabbal alamin." Kita tunggu persahabat ya, tentunya kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dalam terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.